Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Ilmu Komputer. Berikut kami akan sampaikan bagaimana cara pengisian absen pada akun LMS. Yang pertama, kalian harus klik dulu ini alamat ini unida.ac.id nanti muncul tampilan ini lalu pilih e-learning atau unida cool quick. Nah, setelah klik nanti bisa klik login. Atau eh, selain membuka Unida, kalian juga bisa langsung ke website nya LMS. Klik cool dotunuda@dotunuda.ac.id. Sir, nah muncul tampilan seperti ini. Nanti kalian login. Setelah login, pastikan username ini diisi dengan nim. Username diisi dengan nim ya. Contoh, misalkan d.dot 2211 triple 3, 3 dan password passwordnya diisi dengan tanggal lahir tanggal bulan dan tahun lahir contoh 03052003 Setelah dimasukkan username dan password kalian klik masuk nanti akan muncul tampilan seperti ini setelah muncul tampilan seperti ini kalian scroll terus nah di sini terdapat uh, beberapa mata kuliah yang akan yang kalian pilih saat pengisian KRS jika di sini tidak muncul maka kalian cukup klik yang di sini nah, nah ini diganti nih tampilannya dari All except hidden diganti menjadi uh, sedang berlangsung. Nah, maka mata kuliah yang kalian ambil di KRS itu akan muncul di sini. Lalu, kalian bisa juga melihat mata kuliah yang kalian ambil itu akan muncul di sini yang sudah terdapat di LMS, atau kalian juga nah ini contoh mata kuliah PS nah PS itu pengantar sosiologi misalkan nah, di klik langsung ke halaman itu sama atau kalian juga bisa klik di sini nah di sini juga ada daftar mata kuliah misalkan ini baru ada dua mata kuliah nah setelah itu kalian klik view View. Nah, di sini ada tampilan daftar hadir perkuliahan. Jika tampilannya seperti ini, maka berarti kelas belum dibuka. nah setelah masuk ke daftar hadir perkuliahan yang universitas jika di sininya tidak muncul maka cukup klik yang all nah, nah ini udah diklik all di sini ada sudah terdaftar eh, pertemuan pertemuan kuliahan di setiap minggunya setelah itu lalu klik submit attendance nah di sini kalian pilih present let execute absen ya pilih present jika kalian hadir pilih absen ketika kalian tidak hadir ya di sini setelah pilih klik present lalu simpan perubahan Nah otomatis setelah disimpan maka status di sini akan berubah dari tanda tanya menjadi present. Kemudian kalian kembali lagi ke daftar hadir lanjut mengisi daftar hadir yang universit, yang fakultas, maaf. Mengisi daftar hadir yang fakultas nah sekarang klik daftar hadir arsipal fakultas ya nah di sini kalian wajib mengisi email kalian cantumin misal di sini diisi lengkap emailnya terus nama lengkap mahasiswa terus diisi juga nimnya nomor induk mahasiswa pilih program studi kalian administrasi publik, sains komunikasi, atau ilmu komputer. Klik kelas eksekutif atau sore. Lalu pilih kuliah pertemuan keberapa. Misalkan di minggu ini adalah pertemuan ke satu. Klik pertemuan ke satu. Angka satunya klik. Untuk minggu depan misalkan pertemuan kedua. Klik angka dua. Minggu depannya lagi pertemuan ketiga. Klik pertemuan ketiga Jika pertemuan keempat kalian Di minggu keempat kalian libur Maka tidak usah isi absen Nanti isi absennya lagi Pada saat masuk perkuliahan Misalkan kuliah lagi Pertemuan keempat Klik pertemuan keempat Setelah itu lanjut Mata kuliah yang diampu ini semester berapa Misalkan semester satu sini klik semester satu Ataupun ada yang status mahasiswanya sudah semester 5 tapi mengulang mata kuliah di semester 3, nah itu klik yang di semester 3 sesuai dengan mata kuliahnya ya semesternya. Terus mata kuliahnya mata kuliah apa? Misalkan pengantar sosiologi. Diklik, pilih sesuai jadwal perkuliahan. Nah, tinggal dicari di sini semuanya sudah tertera kemudian diisi dosen pengampunya siapa misalkan di sini buhajah risalbia di daerah LSI. diklik ya kemudian di sini ditulis sub materi yang disampaikan oleh dosen pengampu misalkan pertemuan ke-1 eh, disampaikan oleh dosennya pengantar sosiologi dan lain sebagainya ya. Nah, ini diklik, diisi pengantar sosiologi misalkan. Nanti untuk isian submateri bisa ditanyakan kepada dosen pengampu pada saat jam perkuliahan. Lalu klik hadir. Nah di sini jika kalian berhalangan hadir dan tidak bisa mengikuti perkuliahan maka kalian karena sakit maka kalian cukup upload bukti sakit di sini. Jika kalian hadir ini tidak wajib diisi. Lalu klik kirim daftar hadir terikot. Nanti biasanya record daftar hadiah yang fakultas itu masuk otomatis rekapannya ke email masing-masing. Ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk mendownload materi perkuliahan. Misalkan di sini materi pertemuan ke satu. Materi ini disediakan oleh dosen pengampu. Nanti jika sudah tersedia seperti ini, kalian tinggal klik materi perkuliahan, klik materinya. Nah. Di sini sudah ada materi yang disampaikan pada pertemuan ke-1. Di sini tinggal klik file lalu download. Misalkan di-download, setelah di-download kalian save. Nah. Sudah seperti itu mungkin cukup paham ya. Semoga kalian dapat cepat memahami perkuliahan dari ini. Salam Fisipkom, Fisipkom Pahitim, Nyaiji berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.